street food nah jom kita tengok guys macam mana keseruan daripada bule ini bisa dikatakan turis ya turis kalau di Indonesia itu bule lah bule <laughs> ya kan nah turis asing ya seperti itu nah langsung saja guys ini pertama kali orang Jepang ya ke Malaysia festival guys. Yah, job kita tengok videonya guys. Katanya dia shock gitu kan. Ah, let's go kita play videonya. Welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia. Kamera komoshi asa. Oke. Kopia. Okay. Kopia. Ona. Ashimo <laughs> mo ni. Oke. Okay. Karuniho, selamat pagi. Selamat ya show. Bro sama kita. guys, ini dari channel Shong Mage Japan, linknya di deskripsi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Support terus di guys. Uh, hari ini di Jalan Jalan Merdeka Square. Wow. Merdeka Square. Eh, kou Murudeka Hirobao. 散歩しオッケー。暑い<笑><笑><笑> Panas, oh. jadi dia udah bisa bahasa Malaysia sedikit-sedikit ya. Apa dia udah lama, guys? Ya, tinggal di Malaysia atau bagaimana? Saya kurang tahu juga, atau dia baru belajar ya seperti itu? Karena kalau kita istilahnya tinggal di suatu negara, pasti kita mau nggak mau ya, satu hari, dua hari, satu bulan itu pasti kita sudah agak paham apa yang disampaikan. Apalagi sekarang ada internet, bisa belajar dengan cepat atau bisa langsung, ya kan? Ah, so langsung belajar dengan orang Malaysia sendiri. Oh, putu piring enak <tos> banget tuh so, <so>, so. guys. Saya Datang dari Saya Saya Malaysia. Oh. Thank you. Saya Saya Malaysia. Saya Malaysia. Malaysia. Saya Malaysia. Saya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 Na? Umi, ah, kota Umi, ya, kopi Hainan, kopi Hainan. Wih, oh, hebat ini guys. Oh. Ini, sedap? Sedap. Ah, jaga aja, oke. Ini satu, dua, oh, dua, dua, dua, dua, oke. Okay. Maneco, Mama, terus <laughs> terus. Bisa bahasa Malaysia dia, keren, keren. Terima kasih, terima kasih. Lepas, oke. No. Lapang yeah, I can speak Malay. Lapang. La yeah. Sebelas uh, ringgit. Ah, sebelok, yeah. <laughs> <laughs> oh, well Okay. okay. Uh, Iti Comment, comment me. Comment, comment. Nice or not? Mm. Yeah, thank you. Sangat zab. Sangat zab. Thank you. Okay. Bye. Wow. Wow. Wow. 匂いは何やけど、あ、酸味ボイってて、酸味ボイ。このレモン橋にかかってる なんか Amerika, ah, pameran si aska, aska, Aska Alaska. army, army, army, army, army, army, tentara oh. oh. ah. oh. Malaysia, guys ya oke army festival, Yes, army festival, oh. ah. okay. yeah. ya, guess, ya. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> あの、帽子かぶってみてよ。いいや、<笑><笑> ここが Merdeka Square あ、独立した時のマレーシア<笑> <こういうの好きだよね。笑> <笑><笑><笑> 678か 678m 2 Malaysia wa jishin ga di Jepang sih banyak gempaknya gitu guys ya. Jadi dia bilang nggak enggak apa namanya enggak seperti Malaysia gedungnya tinggi-tinggi gitu kan. Bakuto ni tsukite yo. 何や<笑> Saya saya Malaysia. Oh, you from Malaysia? <laughs> no. Ah, uh, No, no, no, no, no. Um, uh, saya datang dari Japan. Ah, aja wanai. Watashi no namae wa Oh! <laughs> <I love that>. <laughs> <laughs>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 沖縄未来。<笑><笑> <みんな優しい。ね。笑> <笑><笑> Cuma ngejep oh cuma bacanya guys. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya first time mereka itu ya berdua istilahnya ke street food Malaysia ya kan dan mereka juga shock guys. Ternyata sambutan daripada orang Malaysia tuh seperti itu ya guys ya. Sangat sangat <tuh> Ah, gimana ya kalau kita lihat tuh kayak ceria aja gitu kan. Dan pasti ya kalau istilahnya kita itu pergi ke satu tempat dan kita adalah pendatang pasti disambut dengan baik seperti itu, ya guys ya. Oke okay, guys itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini ya. Terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah request ya. Coba kita lihat komentar-komentar sedikit di sini. Wow, soho and where did you learn about Malaysia? Oh betul lah, dia dari mana belajar ya, kan? coba kita tengok di sini dia balas I research about Malaysia on the internet and I book uh, I it's a very nice country wow dia sampai bilang gitu guys ya wow Hampir-hampir uh, bisa, total-total ya, bisa dikatakan dia kayak ngobrol sama orang Malaysia-nya aja, pakai bahasa Malaysia Melayu seperti itu ya, guys. ya Bahasa Malaysia lah. Uh, hello, so you speak Malay very well, greeting uh, from Brunei. Ya, uh, Saya nggak bisa bahasa Inggris, uh, bacanya gitu ya, guys bagus betul, so bercakap malaysia dia cakap acuan ah thank you haha <laughs> saya i will do my best again ya nah i like this video, it's fun and entertaining as well oke okay. keren sih guys, banyak sekali yang support dia terutama orang-orang malaysia juga yang memuji dia ya kan karena bahasanya bagus juga ya kan dan dia cepat bisa dikatakan tuh atraktif juga Bisa dikatakan juga istilahnya dia orangnya kayak Enak deh jangan ngobrol juga ah pasti seperti itu Nah ini baru tiga hari ya guys Baru buat channelnya kayaknya Jadi jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe -nya, Support terus show ini ya guys ya g ya kan Japan. Oke okay, guys itu saja video kali ini Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jadi guys jangan lupa subscribe dan join ya